jatuh aden. Oh, angu. Angu. aden, aden, aden, hmm. bawel, nah, nah, satu, satu, satu, geng welcome back to my channel Di video kali ini, kita ngelanjutin video yang kemarin nih Di video yang sebelumnya, gue ngajarin dia tuh bahasa Padang Cuman 5 kosakata kata ya, iya. baru lima doang kan Jadi sekarang, ayo udah hafal gak? Belum ya? Belum hafal Jadi, jadi kemarin tuh gue ngajarin dia 5 bahasa Padang Tapi mungkin belum hafal, mungkin agak sulit Dia ngomong agak sulit dan juga lucu gitu Jadi di video kali ini Gue ngajarin dia bahasa Padang lagi Yang lebih gokil lagi Yang lebih keren lagi Supaya kalian bisa lagi ya Jangan kayak kemarin itu. Apanya? Ya, kayak kemarin itu kata katain Tapi artinya bukan gitu Jadi kemarin uh, gue mm, uh, Ngajarin dia bahasa Padang Tapi uh, bahasa Padang dengan artinya yang berbeda gitu. Kalian paham lah ya Kalau buat kalian orang Padang Kalau nggak Aktifkan translate-nya di bawah sini Oke okay, geng uh, Kalau kalian suka channel gue Jangan lupa Like subscribe Bisa subscribe Jangan lupa like, comment dan subscribe dan share ke teman-teman kalian semuanya agar gue lebih semangat lagi dalam membuat konten, oke? Okay? Di sini sebenarnya gue udah udah, udah capek, udah nyatet gitu. Nih. Entar ya. gue udah nyatet beberapa kosakata bahasa Padang dengan plus artinya. Tuh mungkin okay, kalian lihat, nanti gue gue gua ajarin aja sama dia langsung dan kalian bisa dengar uh, itu benar atau nggak artinya oke okay? jadi sekarang abang bakal ngajarin ayang hmm? lima kosakata lagi oh, oke okay? iya, iya. dengan artiannya uh, nggak kayak kemarin ini mah beneran artinya gitu ya nggak bohong-bohongan nggak jadi oke okay, kita mulai yang pertama ya yang pertama kadang adam aden aden acok acok gala gala surang surang coba kadang aden aco gala surang nah, artinya apa tadi aku nggak suka makan banyak nah, artinya jadi apa ya kadang kadang aden aco gala surang artinya aku nggak suka makan banyak oke okay. okay. sih udah udah mulai pinter dia nengen udah mulai pinter oke okay? ya, jangan kayak kemarin nanti kalau aku ketemu orang padang tapi bukan itu artinya, ini ada jadi tangkot <tuh> enggak, enggak, sekarang yang kedua, oke? Okay? Ango Ango Pajatuh Pajatuh Baun <tuh> Apa? Angho, Ango Ango Pajatu, Pajatuh Pajatuh Baun Baun Jarian Jarian Coba Pajatuh <tuh> Hm. Ango. Ango. Oh. Ango. Ango, pa jatuh. Pa jatuh. Baun. Baun. Jariang. Jariang. Coba. Ango pa jatuh. Baun. Oh, baun. Jariang. Nah, artinya kamu asli orang mana. Oh, aku. Iya. <laughs> Nggak usah jawab juga. <laughs> Ango asli orang mana Coba bahasa berangnya kayak gimana Ango Ango Pak Jatuh Pak Jatuh Baun Baun Jariang Coba kesitu Ango Pak Jatuh Baun Jariang Artinya apa tadi kamu Asli orang mana Nah hmm. Gwoga ya Sekarang Yang ketiga Ango Ango lagi mm -hmm. Ango Adem Adem Baun Baun Nago Hah? Nago Nago Nah, coba Ango Aden Baun Baun Nago Nago Coba Ango Aden Baun Nago Nah, artinya itu Artinya itu Apa? Saya cantik atau enggak? Oh, saya cantik apa enggak? Nah. Nurut kamu apa? Ah. <laughs> Coba yang kencang, eh, yang yang yang apa? Biar lebih lancar lagi gitu. Angok, Aden, baun nago Nah, artinya? Aku cantik apa enggak? Uh. Ya, Nurut kamu gimana? Gimana sih? <laughs> nah, sekarang oke okay, yang tiga udah ya. Ya. Sekarang yang keempat. Katia. Hah? Katia. Oh ya, <tuh> ayo tau kan Ya! <tuh> ayo ya? Tuh! Gitu ketia? Aden? Aden? Masam! Oh, ternyata <tuh> <tuh> <man. tuh> tau? Itu kan, kapan-kapan aku mau asam? Oh, jokong, oh, kok oh. gitu sih? Jangan itu, mah! Ya. Ketia, katanya. Oh. apa-apa tuh? nggak ketia ketia Den. Den itu kan aku oh ketia kan? kamu bau asem pesan mm -hmm. pakai dia <laughs> <laughs> tahu <Terus? laughs> <laughs> jangan di kerjain Engga, banget, enggak, enggak enggak enggak enggak ini... enggak enggak enggak ini... enggak enggak yang enggak serius serius enggak enggak yeah. ya. Terakhir. Aden? Aden. Nio. Hah? nio. Nio. Nio. Nio. nio. Bukan nio. <laughs> Aden Aden Nio Nio Barale Barale? Barale Barale Iya, artinya aku pengen nikah Aku pengen nikah Nah, coba ya, Siapa yang mau nge-nikah aku nikah? Tampok siapa tadi Tampok balik Aden Aden Nio Nio Barale Barale nah, Barale Artinya apa tadi? Aku pengen nikah nah. Nah, oke. Okay. Sekarang kita mulai lagi yang pertama ya. Hmm. Kadang, hmm. Aden, aco. Baun ah. eh, <laughs> salah. Kadang. kadang, Aden, Aco, Baun Galak. Oh, Galak Surang. Hmm. Adek Kadang. <laughs> kadang. Ka kadang. Um, aden. Aco, galak, Surang Artinya apa tadi? Aku nggak hmm. suka Aku nggak suka makan banyak nah, Terang Aku nggak suka makan banyak nah. Bahasa padangnya Kadang, Aden, Aco, galak, Surang hmm. Aku nggak suka makan banyak Terang Terus kedua Angok Angok Pajatuh Pajatuh Baun Baun Jariang Jariang Coba Angok Pajatu aden huh? <laughs> Ango, ango pajatu pajatu baun, baun jariang. Jariang nah, artinya kamu. Kamu asli asli orang mana? Orang mana. Nah, coba. Ango, ango pajatu baun jariang. Nah, artinya kamu asli orang mana. Nah, bagus. Itu udah budaya. Sekarang yang ketiga. Ya. Ango, Ango? Aden? Aden. Baun? Baun Nago. Nago. Coba Nomor tiga ya? Hmm. tiga ya? Iya, nomor tiga enggak. Ango. Hmm. Aden. Ya. Pa jatu. Hmm. Ango, Ango? Aden? Aden. Baun, Baun? Nago. Nago. Artinya aku aku aku, aku. sayang. Jatuh Ango Ango Aden Aden Baun Oh baun Nago Nago Ango Aden hmm. Nago Ango Ango Aden Aden Jangan puji-puji sabaran sih ya Kepret ya. Kediyak ya. Tunggu hmm. hmm. Aden, Pak Jatuh oh, <laughs> Sabar <laughs> yeah, Jadi <laughs> <laughs> marah-marah. Hmm. Ango, Pajatu. Aden Lita, Lita, heh, lagu malam remaja, nayo, apa, apa, lagu malam remaja, oh, cepat, kakaknya ke malam, <laughs> <laughs> ya, itu hati ya, nah, sekarang yang keempat, ketik, a, tahu a, artinya ketia aku ketia, aku buat a, jangan jadi, jadi, jadi, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, yang, Aden Nio Barale, Barale. Nah. Apa artinya tadi? Aku Aku Pengen nikah nah. Bang, sikat. Sikan Silah Oke okay, ya? ya Sekarang Abang gak mau ngasih cotekan lagi nih? Ya. Abang, kadang Yang pertama dulu yang pertama Kadang nah. Aku sesuai Hahaha <laughs> kita kasih uang ya siap-siap moncot hmm. <laughs> stres, stres, stres. Hmm. kadang hmm. aden aco baun gala oh gala su surang ya, artinya? Uh, aku gak suka makan banyak ya, tenter yang kedua kadang yang kedua iya juga mau diakalin lagi bersatu-satu oh, iya, iya, bersatu kadang okay. aden aco baun Surah Iya. Aku gak suka makan banyak Sip. Mantap Berdua ya. Dia gak ngejahin ya Pak? Enggak pengen yang Ango Ango Aden hmm. surat Apa sih? Apa? Ango Ango, Aden Baun Baun Nago nah. Artinya aku sayang Aku sayang kamu nah. Oke okay. Nanti kalau Ayah ketemu sama orang Padang, Hah? bilang aja, "Ango den baunago" gitu. Oh, apa apa? "Ango den baunago, Bang." Gitu. Ango den. Bo. Coba. Apa -apa? "Ango den baunago, Bang." Gitu. "Ango den." "Ango den." Apa? "Ango den." "Ango den." "Baunago, Bang." nago bauna Bang." Hmm, coba gitu. Ya. "Ango den baunago, Bang." Gitu. "Ango den baunago, Bang." Nah, artinya Aku sayang sama kamu. Nah. Balas nanti di komentar ya. Hmm. Ya nanti pasti dibalas sama orang tuanya. Ya sekarang yang ketiga Ya. <tuh> apa tuh yang ketiga yang? Allo. Hmm. Aden. Hmm. Bahas satu. Hmm. Kok ngomong mulut <tuh> ya? Ya benar. Hmm. Tadi salah nggak mungkin ngomong mulut sih. Tadi oh. oh, salah ya. Ango, hmm. Aden, hmm. bah satu, hmm. apa lain? Apa lain? Iya, gimana? Ango, hmm. Aden, hmm. Basatu. Basatu. Basatu. Minggu. <laughs> yang benar aku Ango, hmm. Aden, Baun Baun Tungau, Hah? Tungau, Tungau apa tengah? kamu beda siapa? <tuk> <tuk> dia mah, ih, yang benar. iya ya itu. tadi nggak tahu hati aku sayang sama kamu karena itu. apa? angoo aden bau nagoh. aden bau itu aku sayang kamu. Ya, aku sayang kamu. sekarang sebelum kita selesai videonya, sekarang ayah ngomong sama dia. eh saya ngomong sama dia sekarang ayah ngomong ke teman-teman teman ya. Hmm. Uh, Waang Waang Jan eh, eh, Jan Aco Aco Gala Gala Surang Surang Baik, artinya sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi nah, Coba lagi ulang lagi bahasa barangnya, Waang Waang Jan Jan Aco Aco Gala Gala Surang Surang Artinya Baik, sampai ketemu lagi nah, Coba ulang lagi Waang Aco Gala hmm, Surang nah, Sampai ketemu lagi, bye. bye.